Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahi, Uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Amalan-amalan setelah Ramadan. Beberapa amalan yang sebaiknya dilakukan seorang Muslim setelah menunaikan puasa Ramadan. 1. Tetap menjaga sholat lima waktu. Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda. Allah wajalla berfirman, aku wajibkan bagi umatmu salat lima waktu. Aku berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaganya pada waktunya, aku akan memasukkannya ke dalam surga. Adapun orang yang tidak menjaganya, maka aku tidak memiliki janji padanya. Hadis Riwayat Sunan Ibnu Majah nomor 1403. Syaih Al-Albani dalam Sohi Wadoif Sunan Ibnu Majah mengatakan bahwa hadit ini hasan. 2. Salat Berjamaah Salat jamaah di masjid juga memiliki keutamaan yang sangat mulia dibanding salat sendirian. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat jamaah lebih utama dari salat sendirian sebanyak 27 derajat." Hadis riwayat Bukhari nomor 645 dan Muslim nomor 650. 3. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa enam hari di bulan syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis Riwayat Muslim nomor 1164 Namun jika tidak berurutan atau diakhirkan hingga akhir syawal maka seseorang tetap mendapatkan keutamaan puasa syawal setelah sebelumnya melakukan puasa Ramadan. 4. Memperbanyak puasa sunnah Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku mengabulkannya dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Hadis Riwayat Bukhari nomor 2506 5. Menjaga salat malam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram." Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Semoga kita termasuk orang yang selalu mendapat taufik Allah dan dimudahkan untuk istiqomah dalam agama ini. Semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat. Rizki yang halal dan menjadikan amalan kita diterima di sisinya Inahu Samyun Qribum mujibut dawaat Alhamdulilla lazibi Nimatihi tatimusholihat wasalallahu ala nabia Muhammadwa ala Alihi Wasbihhi Wasallam